Apa yang aku rasa, pasti kau pahami Demi menjaga cintamu yang tulus suci Banyaknya seorang kekasih selalu memuji setiap saat, setiap waktu hadir menemani. Kau ceritakan kasih sayangmu tak akan pernah layu. Kau lah dilaku tak sepenuh hati Dan biar waktu yang akan mengubah semua ini Kau ciptakan kasih sayangmu Tak akan pernah layu Tapi yang kau hingga kata. Kasih sayangmu Tak akan pernah layu Kau berikan segalanya Untukku Why you forever love me Kau cintakan kasih I like used for lovely